Sebelumnya Dikala Umar belum masuk Islam Dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam Setelah dia masuk Islam Jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar Dan dia tertarik kepada Islam Bukan karena bujuk raya orang Tidak karena diberikan harta Tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi tapi karena kebenaran, hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah toha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat, Umar bin Khattab r.a. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam, dia kerasnya kepada Islam, setelah dia masuk Islam, muter arah kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan, setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam -Kum, kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka, karena pengikut masih sedikit. Si Syedina Umar usul, Ya Rasul, ada apa Umar? Alashna 'ala alhaq fi mamatina wa mahyana. Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar? Bala ya Umar, betul Umar. Wa nafsi bi innakum la 'ala alhaq in wa in Demi Allah Umar, kata Nabi, sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati. Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. Izan ya Rasul, perfimal iktifah. Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, tapi kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? demi -sembunyi? Allah Ya Rasul. Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga. Sekali masuk Islam nggak tanggung-tanggung yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini begitu masuk Islam gak tanggung seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam beliau yang pertama kali mengajukan ide kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul Wong kita berdiri di atas kebenaran memperjuangkan sesuatu yang hak kalau kita mati kita pun mati membela kebenaran kenapa mesti kenapa harus sembunyi-sembunyi boleh sekarang mari keluar ya Rasul saya akan dampingi Tuhan nyawa taruhannya saudara hadirin yang saya hormati selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam selalu dia kunjungi sampai dia berkata tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang, Bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, Ya Umar kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis? Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korban, saya tumpuk-tumpuk, saya susun berupa, setelah saya sembah, saya makan itu korban. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya, yang terbawa oleh tradisi jahiliyah takut menanggung aib, merasa malu, mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup berurai air mata saya mengingat semua itu padahal Nabi sudah memberikan jaminan sebab saudara jangan lupa orang kafir masuk Islam dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi dari nol itulah untungnya jadi misalnya sudah 60 tahun dari kecil sampai 60 tahun kafir umur 61 masuk Islam nah sejak umur 61 itulah yang dihisap oleh Allah 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan istimewa betul tapi jangan lalu diniatin ah gua kafir aja nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru islam ah itu diniatin lain lain ini yang karena faktor hidayah saudara-saudara nah Cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu mau apa? Baginda Nabi sudah wafat bukan sedih nyabut pedang keluar matanya maltot siapa yang bilang Muhammad mati saya tabas batang lehernya begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi sampai-sampai nggak menerima kalau Nabi wafat Karena nggak bisa mati ber bersamaan bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya saudara-saudara cabut pedang kelayaban kemana-mana ayo siapa ngomong muhawat mati saya tabas batang lehernya sampai bertemu dengan Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar di tempat orang banyak Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato Ayo, ayuhannas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qodmata wa man kana ya'budu allaha fa inna allaha hayun la yamud wahai manusia barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad sudah mati tetapi barang siapa yang menyembah Allah Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati mendengar pidato ini Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah bagaimanapun agungnya baginda Nabi besarnya baginda Nabi tinggi akhlak budi pekertinya Nabi cintanya beliau kepada nabi, tak oh, nabi manusia dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul, kad min qablihi ar-rusul. Afain ma ta uqtilun qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia. Telah datang kepadanya rasul. Apakah jika ia mati Engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah s.a.w. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh, setelah dia masuk israq. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, Itaqillaha kunta wa atbi'i sayyiatal hasanata tamhuha wa khalikin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi dimanapun saja kamu berada jadi takwa tidak kenal tempat dimanapun saja kamu berada bertakwalah kepada Allah di rumah takwa di pasar takwa di kantor takwa di tengah orang banyak takwa pada waktu sendirian takwa bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada jangan takwa pakai tempat di masjid takwa, di kantor nyolong. <tuh> Itu tidak aisyumatunta yang diajarkan oleh Nabi dimanapun kamu berada bertakwalah kepada Allah. Waat riisyi'atul hasana dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah cepat iringi dengan kebaikan dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan Amin. ngomongin orang astagfirullahaladzim banyak istighfar, istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang tapi jangan lalu tambah sulap. ngomongin orang istighfar terus ngomongin lagi istighfar lagi <laughs> itu tentu tidak bisa dengan cara begitu Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sodako misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ubat. Setiap pelosok hampir dia datang. Tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam Di sana dia terdekatkan kebajikan dan kebaikan Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya Sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin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 صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالب